Halo guys, jumpa lagi bersama saya di sini di channel Pas Mikrotani. Inilah lokasi atau tempat kita akan menanam cabai tanpa mulsa ya guys. bisa dilihat sendiri. Dan hari ini saya akan melakukan pembersihan lahan dengan menggunakan tenaga sendiri tidak dengan insektisida melainkan menggunakan parang ya guys dan ini baru sedikit sekali selesainya dan nanti akan saya selesaikan jangan lupa like share dan subscribe ya guys